Halo teman-teman semua, selamat sore. Yuk kita buka hari kelasnya ini. dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Kami boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan bahas tentang call security. Kiranya kau menolong kami. Agar kami bisa berdiskusi dengan baik. Dan juga koneksi internet kami bisa lancar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu. Salia, amin. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semuanya, teman-teman. Senyum. 321 Ada yang mau share hasil diskusi dari breakout roomnya Kalau nggak ada, kita langsung ke pertanyaan ya. Topik yang pertama, tentang AWS Share Responsibility Model. Silahkan, kelompok mana yang mau cerita? Boleh raise hand ya, teman-teman. Silahkan. Ada? Topik pertama boleh, sih. Silahkan, Alfon. Sudah, ya, sih. Silahkan, Fon. Jadi, kalau untuk materi pertama itu ke pembagian responsibility, jadi ada banyak, gitu ya, untuk yang upgrade dan pet sistem operasi. Kalau pada isi dua itu user, kalau keamanan fisik data center itu AWS. Kalau virtualisasi infrastructure itu AWS juga. Untuk pengaturan grup keamanan user. Untuk konfigurasi aplikasi yang berjalan pada EC2 user. Upgrade dan patch jika Oracle berjalan sebagai Amazon RDS itu AWS. Kalau upgrade dan patch Oracle berjalan pada EC2 user. Kalau konfigurasi akses bucket S3 user. Memastikan AWS console tidak dihack itu AWS konfigurasi subnet user, konfigurasi VPC user, melindungi jaringan dari ancaman luar pada AWS region itu AWS, mengamankan kunci SSH user, memastikan isolasi jaringan antara data pengguna AWS itu AWS, memastikan koneksi low latency antara web server dan S3 bucket itu AWS, membuat multi-factor authentication untuk semua user login itu user Okay. itu aja Cik. Baik, terima kasih Alfon Kalau yang Alfon itu aktivitas kita ya sebetulnya. Gak apa-apa sudah dibahaskan. Jadi AWS itu berbagi tanggung jawab, teman-teman, dengan customernya. Gak semua di AWS, gak semua di customer. Dibagi-bagi. Jadi ada dua. Dari sisi AWS-nya sama dari sisi customernya. Nah yang di sisi AWS-nya, untuk yang tadi disebutkan Alfon contoh-contohnya, misalnya terkait dengan... Physical security di data center, nah itu tanggung jawabnya AWS. Hardware-software software, hardware, infrastrukturnya, ini juga tanggung jawab AWS. Network infrastructure sama virtualization infrastructure, ini juga tanggung jawab AWS. Jadi untuk kategori yang compute, compute storage, database, sama networking, ini uh, tanggung jawab AWS. Jadi yang area region, uh, availability zone, kemudian edge location, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini tanggung jawab AWS. Kemudian yang ini tanggung jawab untuk dari customer-nya. Kalau pakai layanan AWS, customer juga punya tanggung jawab. Misalkan dia pakai AWS-nya ya, di Amazon EC2, nah ini tanggung jawab customer. Aplikasi untuk password, untuk role-based access, ini tanggung jawab customer. Security group, buat konfigurasinya, tanggung jawab customer. Kemudian firewall, network configuration, sama account management, tanggung jawab dari customer, jadi udah dibagi-bagi mana yang jadi tanggung jawab AWS mana yang jadi tanggung jawab customer pokoknya hmm. AWS itu sangat memprioritaskan sisi keamanan, sehingga banyak yang pakai Baik, terima kasih, kelompok satu berikutnya kita tentang ini um, service characteristic and security responsibility ada yang mau share, silahkan Ada tiga tuh kita pernah kenalan dengan model itu ya IaaS, PaaS, SaaS. Silahkan ada kelompok yang mau cerita tentang service karakteristik and security responsibility. Nah ini udah pernah ya teman-teman ya. Kalau IaaS, nah IaaS ini tanggung jawabnya di konsumen, di customer. Customer ini lebih fleksibel buat ngekonfigur. Jadi yang ngatur aksesnya itu customer. Jadi kayak kita punya server sendiri kalau di on demand. Nah yang ngasih konfigurasinya itu uh, customer. Jadi ini adalah infrastructure as a service. Jadi customer lebih fleksibel buat ngasih konfigurasi networkingnya, storage settingnya, kemudian untuk segala hal yang bisa dikonfigur untuk akses kontrolnya ini uh, customer yang lakukan. Kalau platform as a service, berarti customer-nya nggak terlalu manage sih sebetulnya ya, AWS yang lebih ngehandle. Contoh kayak misalnya pakai operating system, ada update nih operating system-nya, maka yang tanggung jawab untuk update-nya itu bukan customer, tapi dari AWS-nya. Ya, ini database patching, firewall configuration, misalnya ada bencana, ya disaster recovery, ini... Uh, santai customer-nya ya, jadi sudah ditangani oleh AWS karena sistemnya PAAS, Platform as a Service customer mah fokus aja ke manage aplikasinya, manage code sama datanya ini PAAS nah kalau yang ketiga, SAAS ini Software as a Service berarti kita customer benar-benar sama sekali menganggap software sebagai layanan jadi nggak ngurusin tentang apapun, tinggal pakai aja License, subscription, ini tergantung. Pokoknya begitu langganan, pakai aplikasinya, pakai servicenya, maka customer bisa langsung pakai seperti itu. Contoh paling gampang sih, kayak kita kalau pakai email ya. Kita kan nggak tahu sebetulnya konfigurasinya gimana, kemudian servernya di mana. Pokoknya kita begitu uh, buka akun, maka kita bisa langsung pakai email tersebut. gitu ya, Buat kirim email, buat terima pesan, seperti itu. Jadi ini adalah... Software as a service. Customer tidak perlu memanage apapun infrastruktur yang disupport layanan tersebut. Jadi kita bisa langsung pakai. Ini sudah pernah kita kenalan ya, IAS, PAS, sama SAS. Baiklah. Berikutnya tentang, kalau yang tadi sudah dibacakan oleh Alphonse, ya, yang skenario 1 sama 2 apa yang jadi tanggung jawab customer sama apa yang jadi tanggung jawab uh, AWS? Oke saya nggak ke sana, saya langsung ke IAM. Ada yang mau cerita tentang IAM? Mungkin saya coba. Silahkan, kelompoknya pin, kelompok tiga. Oke saya ini pin mau share silakan ya udah kebuka sih. Oke. Okay. Ws identity dan access management. Jadi menjadikan kontrol akses halus di seluruh Ws. Jadi IM itu sejenis kalau di jaringan komputer itu uh, ACL ya. Jadi kalau misalnya ada uh, user mau akses resource ke admin misalnya itu ada pembatasannya gitu, ada pembatasannya jadi uh, mana ya, nggak ada di sini. Gitu. Ada pembatasan uh, IM policy itu, polisinya buat dan kalau misalnya tujuannya sama, banyak user tujuannya sama, jadiin grup IM grup gitu. Terus apa lagi tadi ya? IM role apa nggak tadi. <laughs> IAM role itu uh, izin untuk akses resource gitu, tapi nggak uh, permanen gitu, cuma sementara. Gitu. Oh, salah, itu sih. Oke, okay. ini topik dua kita AWS IAM Identity and Access Management. Ini buat mengakses, uh, buat manage resource di AWS teman-teman. Jadi Misalnya, teman-teman pakai isi e itu, gitu ya, isi e itu Instant. Nah, siapa sih yang bisa mengakses ke situ? Nah, IIM ini yang kontrol uh, manage AWS resource-nya supaya bisa tahu, oh, user yang ini boleh akses, oh, user yang ini nggak boleh akses. Kemudian, resource mana yang boleh diakses, which resource can be accessed? Kemudian, how resource can be accessed? Jadi, ada tiga uh, ininya, ya, haknya. Nentuin siapa yang akses ke resource tersebut, resource yang mana, sama gimana resource itu diakses. Nah, ini dikelolanya pakai IAM untuk memanage akses ke AWS resource. Ini tidak berbayar, teman-teman. is a not cost AWS account feature. Jadi, bisa digunakan oleh pelanggan AWS. Oke, okay. berikutnya ya. IAM esensial komponen Ada empat, apa aja? Saya boleh coba sih. Silahkan. Martin. Sudah sih? Ah, ya, sudah. Uh, jadi, untuk empat esensialnya yang ada, ada IA, IAM user, jadi ya, ini tuh kayak uh, person atau ya kayak akun kita. Lalu ada IAM group. Kalau IAM group ini adalah kumpulan dari beberapa IAM user. Jadi fungsinya ini untuk ngatur perizinan untuk beberapa user. Jadi secara spesifik. Tapi yang ketiga itu ada IAM policy. Jadi itu uh, ini tuh kayak dokumen yang menjelaskan apa aja sih yang uh, Perizinan yang kayak eh, gimana ya? Dokumennya jelasin kayak polisi-polisi uh, yang ada sesuai dengan uh, uh, apa ya? Sesuai dengan kebijakannya, ya. Iya kebijakannya, ya. ya sesuai dengan uh, uh, role-nya. Nah, yang keempat itu adalah role-nya. Kalau role-nya itu kayak uh, dia atau uh, untuk memberikan beberapa akses secara khusus. Itu, itu aja sih, Cik. Ya, betul. Sip. Oke, okay, thank you, Cik. Jadi ada empat ya, teman-teman. Ada empat. Person, orangnya ya. Siapanya. Atau ada aplikasinya. Ini namanya IM User. Kalau user-user ini dikelompokkan jadi satu kesatuan, maka ada ini namanya IAM Group. Kemudian kebijakan-kebijakannya, resource yang mana yang boleh diakses, level aksesnya gimana, itu akan di bahas di IAM Policy. Kemudian ini adalah role role untuk meset permission supaya bisa ketahuan, oh user ini tuh role-nya apa, menggunakan policy yang mana. Nah ini teman-teman untuk dapat aksesnya ada dua tipe akses, Pragmatic Access sama AWS Management Console Access. Kalau yang Pragmatic, Pragmatic Access ini pakai Access Key ID sama Secret, Secret Access Key tersedianya di AWS CLI sama AWS SDK ini ya, Pragmatic Access kalau yang seperti yang kita pakai AWS Management Console Access di lab kita juga nanti pakai ini ya kita pakai 12 digit account ID alias sama IAM username IAM password kalau memungkinkan ditambah juga sama MFI ini, multi-factor authentication buat nambah lebih secure seperti itu. jadi tipe aksesnya untuk IAM ini ada dua, Pragmatic akses sama di AWS Management Console. Buat yang udah baca lab nah ini tuh ada ya, username sama password-nya untuk satu user, kemudian kita bisa akses seperti itu. Berikutnya tentang otorisasi, nah ini ya, dari IAM User, IAM Group, IAM Role, ini ketahuan mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh diakses. Kalau seperti ini berarti full akses, boleh diakses semuanya. Kalau yang ini berarti hanya read only bisa lihat tapi nggak bisa melakukan perubahan atau melakukan misalkan menghentikan instannya itu nggak bisa. Nah ini tuh adanya di IM policy seperti itu. Kalau nanti yang kita coba di labnya itu yang isi itu sama yang S3 bucket ini buat kita nanti nyobain buat contohnya. Lalu otorisasinya. Mana yang boleh, mana yang boleh, kayak eh, mana yang boleh, mana yang tidak, itu akan tercatat di dalam IAM policy, uh, permission policy, ya. Seperti itu, ah, dengan saya terus yang ngomong, ya, teman-teman. Nah, policy itu nanti -attach, uh, dilampirkan atau di-attach ke IAM user, IAM group, sama IAM role. Si policy ini seperti itu. Ada dua ada dua lagi, teman-teman. Tipe policy itu ada identity-based. Kalau identity base identity base ini dia akan uh, di atasnya ke IM user, IM group sama IM role. Tapi kalau yang resource base policy ini dia akan nempelnya ke resource-nya, misalnya ke S3 bucket seperti itu ya. Ini namanya resource base policy. Kalau yang kena ke orang, user, uh, group atau role, ini namanya jenisnya polisinya identity base policy. Itu. Jadi ada dua ya seperti tadi ada dua, ini juga ada dua. Kemudian contoh polisi itu kayak gini teman-teman. Ini formatnya Jason ya, teman-teman sudah belajar di Web satu juga ya, Jason. Jadi ini ngasih tahu mana yang diizinkan untuk diakses, allow. Table name mana, kemudian SD bucketnya. Kalau yang ini yang nggak uh, bisa diakses ya, deny. Aksesnya deny. Seperti itu. Nah, penulisannya seperti ini. Di labnya juga kita ada dicontohin sih melihat uh, polisi seperti ini. Kemudian ini yang tadi ya, kalau identity base, kenanya ke IAM user, group, atau role. Kalau yang resource base, ini untuk resourcenya, policy ke resourcenya. Kemudian berikutnya, nih ya, secara default, awalnya itu pasti explicit deny. Kalau explicit deny permissionnya, maka benar ya, nggak boleh, nggak bisa akses. Kemudian, kalau dicek ternyata nggak dinaik, dicek lagi apakah explicit allow? Kalau explicit allow berarti ya, maka bisa diizinkan aksesnya. Tapi, kalau ternyata tidak explicit allow, maka dia otomatis balik lagi si implisit dinaik ya, secara implisit. Ditolak nggak bisa diakses. Ini eh, proses permission di IAM. Nanti agak sedikit berasa pas ini ya, pas teman-teman lab. 1. Kemudian, ah, IAM Group, silakanlah dari teman-teman. Ada yang mau share tentang IAM Group? Jadi ingat-ingatlah komponennya ada empat yang tadi ya, IAM User, Group, Role, sama Policy. Nah, dari empat itu dikelola aksesnya user itu. IAM Group ini kumpulan dari IAM User teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat grup, contohnya di sini. IAM Group Admin, IAM Group Developer, sama IAM Group Tester dengan orang-orangnya ya, ini nama-nama orang-orangnya. Carlos Salazar, Marcia, Olive, Oliveira, dan sebagainya. Nah ini, orang-orang ini itu ada di grup IAM, IAM Group yang admin. Ini adalah IAM User, seperti itu. Bisa juga orang ini tuh ada di grup lain, contohnya yang lijuan Juan. Lijuan ini ada di IM Group Developer sama di IM Group Tester. Nanti policy buat user ini itu akan mengikuti grup yang ada di sini. Dia uh, IM Group Developer punya policy apa? Nah ini tiga orang ini akan uh, ini ya kena position itu, kena kebijakan itu, kena hak akses mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh diakses uh, itu akan ada di akan mengikut ke IM Group Developer ini. Seperti itu. Nanti kalau pas lijuannya ini di IAM Group Tester, berarti ngikuti policy yang ada di IM Group Tester. Seperti itu ya. Nggak bisa bersarang tapinya. Jadi ini tergantung. Kalau lijuannya di sini berarti dia IAM Group Developer. Kalau lijuannya di sini berarti dia Tester. User can belong to multiple group. Tapi nggak ada default group ya. Kemudian grup tidak bisa bersarang kemudian ini role teman-teman uh, ada kesamaan role itu dengan IAM user ikut permissionnya ya teman-teman tapi ada juga yang beda tidak unik untuk satu orang kalau itu kemudian uh, bisa by person, application atau service terus ini contoh kalau ada skenario seperti ini gimana sih policy itu bisa uh, diaplikasikan ya, seperti itu. Jadi policy ini akan di-attach di ke role tertentu, di role ini. Kemudian role uh, diasumsikan ke EC2 Instant, ini aplikasinya di ec Instant, baru nanti boleh ketahuan uh, apakah aplikasi ini punya permission ke S3 Bucket. Lalu yang ketiga, ini tentang securing a new AWS account. Ada caranya teman-teman, jadi kalau misalkan pertama itu kan pasti dikasih namanya account root user, AWS root user ya, AWS account root user. Nah ini tidak disarankan untuk dipakai, sebaiknya di, uh, nggak dipakai kalau nggak dibutuhin. Pakai aja yang IAM seperti itu. Karena si AWS uh, account root user ini dia privilege-nya nggak bisa dikontrol. Sistemnya dia full akses ke semua resource. Jadi kalau banyak orang akan lebih baik menggunakan IAM. Bisa diatur ya, usernya, grupnya, role-nya, kemudian polisinya Caranya untuk nge AWS account yang baru, yang pertama, stop untuk menggunakan account root user. Kalau memungkinkan secepatnya ya, ganti, jangan dipakai. Bikin IAM user aja, lalu disable and remove your account root user access key, kalau ada ya, dirimu remove Lalu aktifkan password policy untuk user. Jadi langsung polisinya ditempelin ke user ya. Apa hak aksesnya, mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh diakses, langsung dikenakan ke user. Kemudian yang kedua, kalau kan aktifkan multifaktor authentication. Ini ada contoh-contohnya teman-teman. Kalau di Jarkom pasti ada belajar juga ya. Kalau yang virtual MFA ini contohnya Google Authenticator seperti itu. Terus ada UBK juga, terus ada Gemalto. Nah, ini contoh-contoh dari opsi-opsi uh, retrieve MFA token. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman bisa pakai AWS CloudTrail. AWS CloudTrail ini buat kayak log ya, teman-teman. Uh, ini untuk tracker aktivitas di akun kita. Yang terakhir, yang keempat, diminta untuk mengaktifkan billing report supaya ketahuan service apa yang kita pakai kemudian tagihannya berapa buat prediksi juga ya hari ini hari ini bayarnya berapa per perharinya berapa per bulannya berapa per jamnya berapa seperti itu nah ini minta diaktifkan billing reportnya supaya ketahuan kok saya tagihannya segitu oh berarti di tagihan muncul berarti ketahuan kita pakainya apa aja dan berapa besaran yang harus kita bayar seperti itu teman-teman Nanti di pertemuan berikutnya kita akan Ini ya, kerjakan live satu bareng-bareng